Kamu kurang bersyukur rasanya. Menyesak ketika mengeluarkan kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan hati dijawab dengan "kamu kurang bersyukur". Malah, menambah beban jiwa bila sering menerima respon yang sedemikian rupa. Mungkin ada benarnya, tapi rasanya kok kurang bersyukur sering digunakan sebagai alat untuk membungkam kita serta dijadikan alasan tidak mau mendengarkan tidak gampang mencari mereka yang berkata kurang bersyukur dengan niatan bersih tanyakan dulu terhadap diri sendiri sebelum memutuskan dengan siapa cerita hendak kau bagi apakah mereka mengenal kita secara utuh Apakah mereka tahu cerita hidup kita? Apakah mereka sudah berusaha mendengarkan kita secara menyeluruh? Apakah niatan dan respon tersebut berasal dari rasa empati mereka? Atau karena mereka sendiri tidak tahu solusi masalah mereka? Apalagi masalah kita.